Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat-sahabat TV Portal di mana saja berada? Semoga di kesempatan hari ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun juga. Kali ini TV Portal tidak mengupload video tentang berita Tetapi Kali ini TV Portal Mau memberitahukan sesuatu Untuk sahabat-sahabat TV Portal di mana saja berada Yaitu TV Portal akan saya ganti namanya menjadi dari HNH8391 TV portal akan saya ganti dengan HNH8391 TV dan buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan selalu terus Bersama channel TV Portal Terima kasih banyak Semoga Pertemanan kita ini Bisa berlanjut terus Dan Semoga kita semua Bisa sukses Di dalam Perihutuban Di Indonesia